Sampurra, Sampalawargi, kabarna Mudah-mudahan damang ya gengs Baik lagi di Karota Project Yang mau ngebahas film lanjutan yang kemarin YBR Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya Oke daripada lama-lama kita -lama. Menenggita ayo Gas, Gaskud setelah terakhir kemarin dikasih cap dan diterima sebagai penghuni dari squad Kampret itu Dia pun disarab dengan si kacamata triad ya Dan pun mau gak mau harus terima Pas dipeluk, si kacamata triad ini bisik-bisik Bisa bisik-bisik apa sih yang gak jelas kayaknya ngasih isyarat gitu Nah pas udah gitu ke kamar lah Syarah ini Ya mau di awil tapi kan tiba-tiba aja ada kabar buruk katanya Sarah pun langsung menghampiri si bapak Ternyata bapaknya dateng guys Buat ngejemput Sarah Sarah pun diancam kalau Serang mau pulang Sarah bakal melihat ayahnya dibunuh Yah makanya itu Sarah pun marah-marah Sama ayahnya sepe ngeluarin kata-kata kasar Biar ayahnya pulang ya, Daripada ayahnya dibunuh Yah sedih juga sih Akhirnya ayahnya Sarah pun pulang Udah gitu masih si Sarah balik lagi tuh sama si Atlet Nah si Atlet ini bilang kalau dia seneng banget ingin dikasih lagi jahit peninggalan ibunya nggak tau dari mana, karena tiba-tiba ada aja gitu. Terus ya, aja juga cerita kalau dia tuh lama-lama di sini pengen bunuh diri karena udah nggak ada lagi halapan hidup buat dia, udah kayak gini juga kehidupannya. Sierra pun nendangin dan pegangin tangan, Gak tau ngapain sih, ya nggak tiga tiga terus orang kahna itu jangan aja lah mau di mana. Sierra pun kembali beraktivitas Ke teman-temannya buat menjaga cctv kayak biasanya. Karena ada yang meninggal kemarin si nenek itu akhirnya mereka buka lagi open house kayak gitu Ternyata kali ini temannya si Sarah, Galing Taya Sarah pun melihat hal yang sama dilakuin sama si Galing Sarah udah deg juga nih temannya bakal jadi korban selanjutnya Ternyata pas Sarah- Sarah bikin itu sengaja dilakuin supaya si orang-orang itu stres sama kayak Sarah dulu Dalam hati Sarah bilang dia ya, tahu si Galing mah kuat, Galing bakal ngelawan Doa Syarah dalam hati Tuh kan Dah aja si Galima ngelawan Akhirnya si bapak pun masuk dan mau nusukin paku ke dalam telinganya si Sarah Si Sarah pun ngebantuin Tapi temennya ini bilang Sarah inget apa yang gue bilang waktu itu Kalau dia harus punya hidupnya sendiri Jangan mau diatur ini itu Akhirnya si pakunya pun ditusukin ke si bapak-bapak ini Dan si Sarah pun ngebunuh si bapak ini mereka pun pergi kabur dari sana, tapi si bapak ternyata belum modar dan nembakin si Galing sampai modar. secara si pun bahas dendam. Sampai akhirnya secara si dapat tuh berhasil dapetin pistol sama kuncinya. Ternyata orang-orang di sana pun udah ngepung Sarah. Kasihan banget anjir si Sarah. Terus pas mau ditusup Sera pun terus-terusan nembakin orang-orang yang cendia. Si AA pun ngebujuk lagi si Sarah, tapi seserah si udah nggak ada ampun lagi, dan dia nggak mau lagi disek gini Seserah si pun lari ngabret dan adanya tapi sayang pintunya dikunci, dihalang-halangin sama orang-orang tapi si Adrian ini ngorbanin dirinya sendiri, lalu ngebantuin si Sarah, disitu masih ya, amah bunuh diri Sarah pun yang takut, langsung lari ngabret dari apartemen itu Tiba-tiba alarm darurat yang menandakan ada masalah pun bunyi bukan cuma satu apartemen doang, tapi seluruh jajaran apartemen pun bunyi sama. Ternyata bukan cuman apartemen yang dikehengasi Sarah aja yang kayak gitu, semua jajaran apartemen mempunyai komunitas yang sama. Sarah pun langsung lari ngebet dari sana. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup membagongkan bukan? Capek ya, sama kok aku juga. Karena kenapa endingnya tuh nggak jelas. Lari entah gimana selamat atau enggaknya ya gue juga nggak tahu gengs. Ya pada intinya kayak gitu kita doain aja semoga secara selamat, sehat, walafiat. Segitu aja dari gue gengs. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Kalian boleh request mau film yang mana aja di kolom komentar. Oke, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah.